Hãy subscribe cho khabar semua, aku harap semua sihat dan kepada siapa yang baru dalam channel ni aku adalah Yasin Amran dekat channel aku ni, aku banyak sharing knowledge pasal ABS dan Youtube dan benda-benda yang berkaitan dengan digital marketing, so sorry aku boleh tiap panjang, aku harap video aku memanfaat, kepada siapa yang baru tengok boleh subscribe, insyaAllah aku akan dapat ilmu lebih lah, daripada aku aku sharing ni ok, kepada siapa yang sudah familiar ni, yang benda yang aku bakal sharing ni, benda yang agak Agak advance Bukan advance Tak ada middle Tak advance sangat di tengah-tengah So siapa yang pernah ada page Dan pernah buat ABS Mungkin tahulah benda ni So hari ni aku nak share Aku Kalau siapa yang dah pernah follow aku Aku sekarang Kuduk je harum manis Tapi sekarang Terpaksa tutup Disebabkan stok Banyak Pending lagi So nanti bila dia open Aku akan beritahu balik lah Okey, Bukan benda tu Aku nak highlight Yang aku nak highlight sekarang adalah Aku buat FBS Meng bang, Joy Harmoninya aku pakai ABS So, aku nak sharing sikit macam mana result aku nak ABS dan berapa ringgit dan macam berbaloi ke tak. Okey. So, sebagai contoh, aku ni aku buka X Manager ya. Tekan Harmonist. So, menjum kita tengok setting aku macam mana. Okey, macam biasa dalam kalau Yasin Amron aku akan spend paling minimum yang semungkilah. Macam biasa ni 4 ringgit 4 rupang. Okey. Ini masuk pada edit setting. Okey, adset setting serum eh macam biasa juga. Kalau siapa selalu follow aku memang aku memang aku highlight benda ni. Untuk pertama kali location letak people living in this location ni, aku letak 8k saja. Sebab apa? Sebab aku nak potential reach reach aku 110 people. Sebab apa juga? Sebab aku tak mau terlalu besar sangat. Ada orang tanya aku dan benda ni kerap sangat orang tanya, boleh tak kalau aku nak bagi target 1 juta? Boleh, tapi Um, aku bagi satu ideologi mudah hampa. Hampa ada sniper, hampa ada shotgun. Okey, kalau shotgun, time bomb, terbom pro. So hang tak tahu mana satu. Kalau pakai sniper, hang boleh target. So bila hang buat potential reach hang kecil. So at least dia targeted sikit. Kalau hang target jutaan, mungkin orang yang eh kata jutaan orang, eh hang nak sampai ribu pun tak sampai-sampai lagi. -sampai. Katalah orang yang tengok ad hang tu adalah orang yang 100,000 satu. Tapi hang dah spend duit 100,000. So, bila dia terlalu bersangat So, bila fontation risk kecil So, dia makan kecil lagi sikit Skop dia Okay, ingat tu Yang kedua Age Berapa kali Aku, aku banyak kali dah ingatkan Age letak 25 hingga 35 Ini sebab apa? Sebab umur ni Waktu buying power dia tinggi Okay Yang ketiga yang ketiga adalah gender Gender basically aku target woman Sebab apa? woman Kuasa dirijen Beli dia lagi tinggi pada uh, Men yang kahwin lah, terutamanya Okey, yang keempat detailing target ok benda ni dia ada tiga tiga benda lah demografik aa uh, interest dengan satu lagi jap aa uh, behavior ok aku behavior aku jangan guna aku suka guna demografik dengan interest lah so memandangkan aku juga haruman ni so hanjur han letaklah fruit makan apa semua tu lah dan target merit sebab apa merit merit dia emosi dia pun stabil daripada orang single mostly ini based on aku punya style lah so cubalah kalau ni and then yang last but not least placement placement ni letak manual dan feed dia bagi dekat facebook news feed only jangan benar link sebab memang aku belajar macam tu dan nampak ikut je lah tapi sebab satu lagi aku tak mau pecah Bila aku bayangkan aku letak Instagram Aku, aku letak macam-macam aku kata tadi Bila aku letak banyak platform, banyak tempat So nanti dia akan jadi Bertarabok So aku nak fokus on semua kat newsfeed saja Dan duit aku tu semua pergi kat satu tempat saja. Pak Anggi, Pak Kupang tu pergi satu tempat sahaja Tambah pergi merata-rata Okey, untuk post engagement Okey, yang ni contoh yang tak baik lah Sebab apa? Aku image aku ni banyak image aku banyak gambar Sebatutnya so, tak boleh ada gambar Dia ada bagi reminder lah Mana lah belah pula tapi dia akan keadaan ah, benda ni tak akan boleh post sebabkan uh, sorry dia tak akan boleh post disebabkan ada image banyak dalam gamak ni so jangan ikutlah yang ni tak elok tapi aku saja try dan approve selalunya tak akan lah macam ni tu so, hampa boleh try try ni error lah dan okey yang kedua aku tak letak langsung Instagram walaupun aku ada Instagram aku tak buat langsung and then sepatutnya seeloknya WhatsApp tapi aku buat sending message Uh, Better letak whatsapp Sebab aku punya page Aku tak tak whatsapp lagi Tak tahu sebab apa <laughs> Itu saja aku punya setting Okay So nak tengok dia punya Return dia, ROI dia. Aku spend selama 2 minggu lebih aku, Eh seminggu lebih RM30 Dan total link click adalah 35 Meaning 35 orang Message aku dan Kita tengok kat sini balik Comment PM PM PM, PM. Hmm PM harga, PM harga, PM harga So, untuk aku, kalau tanya aku Ini berbaloi tak? Mungkin berbaloi kalau PM dapat duit Tapi macam aku, biasalah Harumaneh, bila dengan harga tu Semua, <laughs> kerik-kerik lah Aku tak salahkan mereka, aku pun aa, Mungkin target aku salah Tapi, open. tu cara dia Maksudnya, untuk tahu ROI Aku aku masih Aku masih, tak orang ni Nak cakap macam mana. cuma rule of thumb aku 10% daripada total contohnya kalau ham meniaga ok barang harga 1 ringgit tapi ham untung 30 ringgit tu so, 10% daripada 30 ringgit adalah 3 ringgit tu so untuk satu orang ham kena spend 3 ringgit untuk dapat satu bayi 3 ringgit so macam tu tu so, 10% punya style lah aku tak tahulah macam mana ni aku punya mungkin nombor boleh ikut atau mungkin tak boleh ikut ok basically aku buat video ni nah, benda ni video ni sama ada dengan video yang aku yang ni sama je Aku apply method yang sama Dan aku dapat Return yang sama Rugi Kalau hampa tak buat Serius rogi tak buat Tengok video ni pun sekarang Dah dekat Nak dekat 6000 view lah Tahun lepas Tahun lepas Mereka share Dekat 6000 view Teknik sama Semua sama Still valid Walaupun tahun lepas 2020 pun Masih valid lagi Teknik yang aku buat ni So Untuk lagi detail Hapa boleh tengok video ni Cara iklan facebook murah Tapi Kalau yang latest Yang aku punya sekarang ni Harus manis ni ha, Insya Allah itu saja daripada aku semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya siang bro dan selamat song semua sekarang pukul 5 lim... 4.51 pagi <laughs> ok itu saja daripada aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.